Fardu kifaya Fardu kifaya itu apa? Jadi Fardu ini yang terkali Yang eh, eh pertama namanya Fardu Ain Fardu Ain itu artinya Setiap perkara yang wajib dilakukan oleh setiap orang Islam Pakainya Kul ala Kulli Kulli itu ku individu perorangan Apabila orang itu tidak melakukan, maka orang itu menanggung dosanya sendiri Itu hmm. namanya Fardu Ain Contohnya apa? Sholat, Gangsa, Leggal, Fosor, Ramadan Itu hubungannya Fardu Ain Setiap orang wajib melaku, melakukan Nek kok kulah bantun kelapa ini sholat, cengdusok kulah, sanes kocornya kulah Menawi kulah bantun sholat, cengdusok kulah, sanes keluarganya kulah Tapi menawi Fardu kifayah, menikah Perdu yang wajib dilakukan oleh jami ul muslimina Yang wajib dikerjakan oleh semua orang islam Semua orang mukallaf Makanya Apabila ada suatu kewajiban yang tidak dilakukan oleh salah satu orang di kampung itu, maka seluruh penduduk desa durosokabe. Contohnya apa? Salat jenazah. Contohnya apa? Salat jamaah. Berarti menawi sak nampak button enden seng salat jamaah nabe sak kampung durosokabe. Berarti seng senajan kok Orang jadi diandani DW, komati DW, yosah ulang komat selawati DW, dimami DW, sehingga jamaah cuma setunggal dua orang itu imam dan makom yang melaksanakan sholat jamaah tengah musola melipi niku merupakan penyelamat, merupakan pengganti atau perwakilan dari orang nampan sekitar musola melipi engkang boten derek sholat jah karena semakin terlulur kita lihat siapa yang ada yang